Selamat pagi teruna. Hey, apa kabar kalian? Kakak harap kalian baik baik aja ya. Kakak mau mengajak adik adik untuk mengikuti saat teduh pada hari ini. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan Alkitab kita yang terambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 4. Matius 23 ayat 1 4. Kalau Alkitab sudah terbuka, mari kita berdoa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu. Kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk mengikuti saat teduh. Kiranya firman yang kami baca dan renungkan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah kami serahkan saat eduh ini ke dalam tangan pengasihan -Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sambil telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 23 ayat 1-4 sampai yang berbunyi, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menuduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas pahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah Adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu konsisten. Sobat teruna, apa sih konsisten itu? Konsisten mempunyai dua arti. Pertama, konsisten berarti tidak berubah atau tetap. Kedua, konsisten itu berarti selaras atau sesuai. Contohnya, perkataan sesuai dengan perbuatan. Artinya, konsisten. Saat seseorang mengatakan bahwa ia akan makan maka itu berarti sebentar lagi dia mau makan sesuatu. Saat kita mengatakan akan membantu, itu berarti benar-benar memberikan pertolongan. Persoalannya adalah perkataan seseorang terkadang tidak sesuai dengan perbuatannya adik-adik. Bacaan Alkitab kita hari ini menceritakan perkataan Tuhan Yesus kepada para murid dan orang-orang yang mengikutinya. Tuhan Yesus berkata bahwa para muridnya harus mengikuti dan melakukan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namun demikian adik-adik, Tuhan Yesus juga menyatakan, jangan melakukan apa yang mereka lakukan. <tuh> Mengapa? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Perkataan mereka tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan melalui tindakan adik-adik. Ajaran-ajaran mereka berasal dari ajaran Nabi Musa. Namun demikian, mereka tidak melakukan apa yang Nabi Musa lakukan. Dengan kata lain, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berarti bersikap tidak konsisten. Sobat teruna, ada pelajaran penting dari bacaan Alkitab kita hari ini. Kita belajar untuk tidak menjadi seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak konsisten. Karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus melakukan apa yang diajarkannya. Tuhan Yesus meminta kita untuk mempunyai sikap yang konsisten adik-adik. Contohnya, jika kita menetapkan waktu untuk belajar, maka jangan lakuin hal lain dong. Belajarlah sesuai waktu yang sudah ditentukan. Jika kita bilang kita mau bantu orang tua nih, maka lakukan itu dong, walaupun apapun yang akan terjadi. Jadilah turunah Kristen yang bersikap konsisten. Demikian satu dhuha kita pada pagi hari ini untuk menutupnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas satu dhuha yang boleh kami laksanakan pada hari ini. Kiranya Bapak kami boleh bersikap konsisten tidak hanya mengatakan lewat mulut kami saja tetapi kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ingat ya, selalu jaga kesehatan kalian. Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati.